Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan aku Vina Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Sebelum lanjut videonya Jangan lupa klik subscribe, like Dan bagikan ya agar aku lebih semangat membuat video-video yang menarik buat teman-teman Oh iya ada pesan-pesan nih buat teman-teman. Jika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan jangan lupa untuk vaksin ya guys ya. Agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa Aktivitas seperti biasa Seperti ini aku akan mereview Empat harga terbaru tanaman hias Yang aku beli pada Bulan November ini Yang pertama Yaitu ada Monstera Deliciosa Kemarin aku Beli bunga ini dengan Harga Rp. 50.000 Guys Kata masnya sih ini sudah murah banget Mbak Soalnya Ini ada varigatanya Kayak gitu pun sih varikatanya masih di pucuk daunnya ini tapi sudah kelihatan varikatanya ya guys ya nanti kita tunggu saja kalau sudah tunas nanti akan aku buatkan review yang cukup kemudian untuk tanaman hias yang kedua yaitu ada skin silver ini kemarin aku beli dengan harga 20.000 guys yang terjangkau sih. Aku sudah lama pengen bunga ini. Aku pertama kali tahu itu pada ini ya, ibu-ibu langganan kalau aku beli lagu jadi. Waktu itu sih, Bu, bunganya kok bagus sih? Itu bunga apa ya, Bu? Kata ibunya sih ini bunga siris-sirian, Mbak. Kayak gitu. Terus, "Bu, boleh enggak aku beli satu? Bagus loh, Bu." Terus kata, kata ibunya tuh gini, "Oh, gak dijual, Mbak, ini bunganya. soalnya cuma dikit." Aku bersabar Sampai akhirnya kemarin aku Dapat juga guys Ini cantik sekali guys bunganya Jadi dia itu ada semburan warna Silver Di bagian daunnya ya Kayak gini Kemudian untuk bunga Yang ketiga Ada jenis Philodendron. Ini aku masih beli anakan ya guys ya. Ini kemarin kata masnya Mas, ini jenis filo apa ya? Oh, ini jenis filo dendron lemon, mbak Ini kalau kena sinar matahari, nanti warnanya jadi kayak apa kekuningan gitu Terus, untuk harganya sih, ini sangat murah sekali 15000 guys Ini semisal kalau ditaruh di pot yang besar Dia itu tumbuhnya bisa juga semakin besar, guys Kayak gitu Kemudian untuk bunga yang keempat Aku beli peperamnya silver Jadi ini sejenis tanaman begonia Tapi dengan corak itu daunnya bergelombang-gelombang guys Kayak gini Ini aku juga baru tahu dan aku suka sekali beli yang ini Ini harganya Rp. guys Aku banyak sih ini bunga beneran atau bunga palsu ya gitu terus ternyata setelah aku lihat loh ternyata bunga beneran cantik tapi bentuknya guys kayak gini kalian bisa lihat ya nah mungkin cukup sekian ya review dari aku tentang empat harga tanaman hias terbaru semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi ancang-ancang kalau nanti mau berkenaman hias itu wajidnya harus bawa berapa ya gitu Bangnya harus bawa berapa kayak gitu semoga review ini bermanfaat kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan ya. Agar aku lebih semangat dalam membuat videonya dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang aku buat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.